Hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang hari ini sedang viral dan sedang banyak dipertanyakan sama subscriber kita ya, yang mungkin hari ini masih kebingungan atas rilis terbaru aplikasi pinjaman uang online yang masih memiliki status terdaftar dan berizin dan hari ini hanya tersisa 102 aplikasi pinjol saja Selain dari aplikasi-aplikasi pinjol yang kita rilis kemarin, maka dinyatakan ilegal. Ilegal artinya tidak memiliki status terdaftar dan berizin. Dan yang ilegal sudah pasti tidak taat, tidak tunduk, dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah melalui OJK. Oke, hari ini apa sih Bang yang pengen Abang beritahukan? Oke, mungkin buat kalian yang masih menggunakan aplikasi AkuLaku. Laku, Home Credit, Kredivo dan Shopee. Mungkin Shopee Letter atau mungkin Shopee Es Pinjam. Dan ternyata empat aplikasi yang tadi kita sebutkan tidak masuk ke dalam daftar pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin. Dan ini akan kita jelaskan satu persatu, supaya nanti tidak ada lagi yang salah paham, tidak ada lagi yang kena tipu, dan supaya tidak ada lagi yang bertanya-tanya. Oke, terkait tentang aplikasi, aku laku Kredivo, Home Credit, dan Shopee, Shopee Pinjam, atau mungkin Shopee PayLater. Jadi, hari ini aku pengen ngebahas satu persatu dulu. Untuk Sopi pinjam ataupun Sopi Payletter. Kemarin nama Sopi sempat terdaftar di salah satu aplikasi pinjol legal OJK. Dan ternyata tidak ada lagi bang. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu Sopi berganti nama menjadi Lentera Nusantara. Kalau nggak salah ada di peringkat berapa saya lupa tapi yang jelas itu udah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Lenteran Nusantara namanya sekarang. Cuma itu kalau nggak salah aplikasi Shopee Pinjam dan Shopee pelater itu mungkin terdapat dua perusahaan. Mungkin terdapat di dua perusahaan. Dan apakah mereka masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya iya. Ya, dua-dua baik Shopee pelater ataupun Shopee Pinjam dinyatakan legal OJK dan memiliki status terdaftar dan berizin shopee Pelater ataupun shopee Pinjam masuk ke dalam produk pembiayaan. Jadi mereka tidak tercantum. Yang salah satunya itu tidak tercantum di OJK ataupun mereka ini tergabung menjadi satu perusahaan. Yang jelas ada mereka terdaftar di OJK. Oke, untuk Kredivo, Akulaku ataupun Home Credit Kemarin, Bank Home Credit sempat masuk ke dalam list daftar pinjol legal OJK. Nah, sekarang, kenapa tidak ada lagi, Bang? Oke, untuk Home Credit, mereka itu masuk ke dalam produk pembiayaan, walaupun di dalam aplikasi tersebut tersedia juga pilihan untuk melakukan pengajuan pinjaman uang, ya walaupun mereka itu hari ini tidak terdaftar di daftar list pinjol legal OJK tapi mereka masih memiliki status terdaftar dan berizin. Oke, lantas bagaimana dengan dua aplikasi lagi? Credivo dan Akulaku. Dan dua aplikasi ini sedang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Karena memang untuk di Credivo ya, mereka ini tidak masuk ke dalam list aplikasi pinjol, tapi masuk ke dalam produk pembiayaan. Begitu juga dengan aplikasi aku laku. Jadi, sebenarnya empat aplikasi yang tadi ini kita jelaskan, mereka masuk ke dalam produk pembiayaan, tidak masuk ke dalam produk aplikasi pinjol, dan empat aplikasi ini dinyatakan legal OJK. Jadi, sudah cukup jelas. Dan hari ini banyak yang belum mampu melakukan pembayaran. Untuk semua teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang terlebih dahulu. Dan tidak lagi gali lubang, tutup lubang. Lantas bagaimana bang? Nanti bukannya akan bakal terus bertambah ini. Iya benar, tidak ada masalah. Yang penting hari ini kalian mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan fokus membangun keuangan pribadi terlebih dahulu. Yang jadi masalah hari ini ketika kita terus masih gali lobang tutup lobang. Ingat ya setiap uang yang kita pinjam di aplikasi yang lain itu. Sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang akan dibebankan kepada kita. Ya minimal di awal itu kita sudah dikenakan biaya platform. Biaya administrasi. Nanti kalau kita keterlambatan lagi ditambah lagi dengan biaya denda dan bunga. Jadi solusinya apa bang? Bersikap tenang sambil melihat peluang apa yang hari ini bisa menghasilkan uang Jadi bagaimana ketika nanti bunga dan dendanya terus bertambah Ya biarkan saja OJK sudah bilang ya Untuk di produk-produk yang seperti ini Biaya denda dan bunganya itu untuk di aplikasi-aplikasi pinjol itu Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Ya denda akan terus bertambah ya Denda akan terus berjalan tapi lebih baik jangan lagi gali lubang tutup lubang Oke Bang bagaimana cara menghadapi debt collector lapangan yang hari ini masih rajin banget buat datang ke rumah Itu pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita Jadi hari ini untuk yang sudah ketemu langsung sama debt collector lapangan dari 4 aplikasi yang tadi kita sebutkan Maka bersyukurlah. Kenapa seperti itu Bang? Kalian tidak lagi bertanya-tanya Kalian tidak lagi memikirkan sesuatu yang buruk-buruk karena kalian sudah ketemu langsung sama yang sama, debt collector lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan. Jadi, untuk daerah mana saja yang mungkin hari ini akan didatangi sama debt collector lapangan dari empat aplikasi yang tadi kita sebutkan, masih hanya untuk di sekitaran kota-kota besar saja. Untuk tidak di kota besar itu sangat jarang diketemukan debt collector dari empat aplikasi ini. Jadi masih punya kesempatan dan waktu untuk mengumpulkan uang dan kekuatan Supaya kita bisa bekerja untuk lebih giat lagi mencari pundi-pundi rupiah Oke jadi udah cukup jelas empat aplikasi yang tadi kita sebutkan masuk ke dalam produk pembiayaan Bukan ke dalam produk aplikasi pinjol Walaupun 4 aplikasi ini menyediakan jasa untuk meminjam uang Tapi mereka tidak masuk ke dalam produk aplikasi pinjol Oke jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya Menambah informasi dan wawasan kita terkait tentang produk pembiayaan Ataupun mungkin aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini mungkin sedang banyak digunakan dari teman-teman kita yang penting jangan lagi gali lubang tutup lubang Kita harus sehat dan semangat Supaya kita bisa melewati ya Setiap permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh